Hai hai hai Kejadian singa yang menabrak mobil pengunjung di Taman Safari Indonesia 2 Prigen Indonesia menjadi viral setelah videonya tersebar luas di media sosial Kedua singa jantan yang sedang berkelahi lalu berkejaran dan menabrak mobil itu ternyata tengah unjuk kekuatan di depan betina jelang masa kawin Mobil pengunjung tersebut mengalami kerusakan di kaca dan lampu belakang Bagian belakang kiri mobil juga penyok akibat ditabrak singa Pihak Taman Safari Prigen pun memastikan siap mengganti rugi mobil pengunjung karena sebenarnya pengunjung dan kendaraan yang masuk dijamin asuransi. Ada empat Taman Safari Indonesia, selain di Bogor dan Prigen, Taman Safari juga ada di Bali dan Batang, Jawa Tengah. Selain peristiwa singa yang menabrak mobil pengunjung ini, namun ternyata sebenarnya juga pernah ada kejadian lain yang menyangkut antara hewan dan manusia, yang juga terjadi di Taman Safari Indonesia. Kira-kira kejadiannya apa ya? Tewas diterkam harimau Petugas kebersihan Taman Safari Indonesia Bogor dikabarkan tewas diterkam seekor harimau Sumatera pada 17 Agustus 2012 lalu. Korbannya saat itu sedang memangkas rumput di zona harimau, tidak sadar tengah diintai harimau. Korban pun langsung meninggal di tempat usai diterkam harimau setelah luka yang dialami harimau terkambalita selain singa yang menabrak mobil insiden mengerikan pernah terjadi juga di taman safari prigen pada juni 2010 lalu saat itu seekor harimau Bengal yang sedang berjalan dengan dua pawang tiba-tiba melompat dan menerkam balita berusia tiga setengah tahun hingga terluka parah di bagian kepala Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Singa lepas dari kandang. Singa milik Solo Safarizu juga dikabarkan lepas dari kandang pada 10 Februari 2023 kemarin. Singa hadiah dari Taman Safari Indonesia Bogor itu ternyata kaget saat dilepas karena lingkungan barunya sehingga singa keluar dari ring 1 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pihak Solo Safari Zoo memastikan insiden tersebut tidak membahayakan karena Solo Safari Zoom memiliki tiga ring pengamanan untuk semua binatangnya, terutama binatang pemakan daging. Untungnya, singa tersebut berhasil diamankan oleh sejumlah kiper untuk dimasukkan kembali ke dalam kandangnya. Singa Gigit Mobil Pengunjung Mobil pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor juga digigit oleh singa hingga berlubang saat melewati area singa. Prisipa menegangkan itu terjadi pada Juli 2022 lalu ketika penumpang di dalam mobil panik karena khawatir pintu mobil bisa terbuka akibat tekanan dari singa tersebut. Selain bolong, bagian belakang mobil yang digigit singa itu juga sedikit penyok dan menurut saksi mata,